Wadidaw, wadidaw lihat teman-teman di sini ada banyak sekali mainan Wow di sini mainannya keren sekali ya teman-teman Yuk kita ambil satu persatu teman-teman Widih Widih lihat teman-teman di sini ada Hulkbuster Widih mantul sekali ya Hulkbuster nya ini berwarna merah teman-teman gagah sekali Yuk kita simpan dulu ke kotak ajaib kita simpan Widi-widi di sini ada wow di sini ada topeng Hulk, teman-teman. You to Widi mantul sekali ya, teman-teman, topeng Hulk ini si monster hijau. Wow, mantul. Widi-widi di sini ada wow di sini ada Aquaman, teman-teman. Widi keren sekali ya, teman-teman, Aquaman ini Lihat badannya, teman-teman. Berwarna kuning emas, widih badannya penuh sisik ya, teman-teman. Mantul sekali! Wah, wah, wah, lihat, teman-teman. di sini ada tameng kapten Amerika, widih, widih, keren sekali ya, teman-teman. Tameng kapten Amerikanya ini mantul, widih, widih. Di sini ada The Flash. Wow, lucu sekali ya, teman-teman. Dobles -teman. ini si pelari cepat. Lihat kepalanya bisa geleng-geleng juga. Lihat, teman-teman, di sini dia sedang berlari juga ya. Lari. Ih, di sini ada Iron Man MK1. Wow, keren sekali ya, teman-teman. Iron Man MK1-nya ini dia tahan baja ya, teman, tahan tembak. Wow, mantul. Widih, widi, di sini ada Loki. Oh, Widi lucu sekali ya, teman-teman. Loki ini lihat, dia ada sayapnya berwarna hijau. Mantul sekali. Kita simpan. Widi widih, di sini ada Superman. Wow, lihat teman-teman, dia Superman-nya sedang marah. Di sini matanya berwarna merah ya, teman-teman. Widih giginya. Lihat, di, serem sekali. Kita simpan. Wah, wah, wah. Di sini ada Spider-Man. Like widih lucu sekali ya, teman-teman. Spider-Man-nya, Cibi-Cibi, sedang mengeluarkan jaring. <tuk> <tuk> wah, lucu sekali, teman-teman. Widih, widih di sini ada... Wow, di sini ada Cyborg. Wih, keren sekali teman-teman gagah sekali Sarbok ini manusia setengah robot Kita simpan Wah, wah, wah Disini ada Batman Wih, lucu sekali ya teman-teman Batman-nya ini Kepalanya sangat besar Dia badannya ada armornya juga Sayapnya berwarna hitam Wih, wih, wih Mantul Wah, wah, wah di sini ada Penom, ini seram sekali ya. Teman-teman, penom -teman. ini lihat lidahnya sangat panjang sekali. Teman-teman berwarna merah. Widih, dia sedang bawa cambuk juga ya. Teman-teman, hati-hati ya. Teman-teman, kalau kalian bertemu dengan penom ini sangat seram. Widih, mantul! Widih, widih, sini ada Kapten Amerika. Dang, we look awesome in these. <tuh> wah wow, lucu sekali ya, teman-teman. Kapten Amerikanya ini, lihat, Ih, lucu sekali, teman-teman. Kita -teman. simpan UDD di sini, ada topeng Bumblebee. So, wow, keren sekali ya, teman-teman. Topeng Bumblebee -nya ini berwarna kuning, mantul! UDD di sini ada topeng Iron Man. Wow keren sekali teman-teman topeng Ultraman nya ini berwarna emas dan juga berwarna merah, mantul. Budi Budi di sini ada, wow di sini ada topeng Ultraman. Wah, Ultra wow, mantul sekali ya teman-teman topeng Ultraman nya ini ada tanduknya ya, tanduknya ada dua, mantul. Budi Budi di sini ada Wonder Woman. Li cantik sekali ya teman-teman Wonder Woman ini si superhero wanita. Wow, mantul. Kita simpan. Wudi-wudi, di sini ada wow, di sini ada Tors Wow, lucu sekali ya teman-teman Torsnya ini. Lihat, di sini ada merah-merahnya teman-teman, dia sedang terluka. Mantul. Eh, ini tato ya. Mantul sekali teman-teman, rambutnya berwarna orange. Mantul sekali, kita simpan. Widih widih, di sini ada topeng Black Panther. Frog, spider -Man. What did Widih widih, mantul sekali ya teman-teman. Topeng Black Panther-nya ini si manusia kucing hitam. Wah wah wah, di sini ada topeng Power Rangers. Widih widih, di sini Power Rangers nya berwarna biru ya, teman-teman keren sekali kita simpan lagi Widi Widi di sini ada topeng Optimus Prime teman-teman. Di keren sekali ya teman-teman topeng Optimus Prime ini berwarna merah silver. Kita simpan lagi Widi Widi di sini ada topeng Thanos. <tinyurna> Wow, serem sekali ya, teman-teman. Topeng Tanusnya ini dia sudah tua, teman-teman. Lihat kulitnya sangat keriput. Hihihi. Kita simpan. Wah, wah, wah. Di sini ada. Wow, di sini yang terakhir ada topeng Bima. Jadi <tuh> keren sekali ya, teman-teman. Topeng Bimanya ini berwarna biru. Kita simpan lagi ke kotak ajaib.